Oke, okay, semoga beruntung Dan kita lanjut saja ke videonya Let's go Saya nikahkan Kelly dengan Maxim Sah semuanya Weh, sah ini mah pokoknya sah Jempol, betul gak semuanya Bener-bener, sah pokoknya Kalau Kelly dengan Maxim nih bah. Mantap Bener-bener, mantap Jempol pokoknya Oke, okay, mantap Ber. Akhirnya Kelly, kita berdua bisa menikah juga Wah, ini tuh hari yang ditunggu-tunggu aku Iya, sama, aku juga menunggu-nunggu hari ini gitu Setelah sekian lama gitu, kita menikah Iya, Kelly, wah rasanya sih lega banget ya Iya, Maxim, paten, paten Oh iya, aku capek banget nih, aku tidur dulu ya Oh iya silakan silakan. Aku tidur di atas ya. Kan sama kita tidur di atas. Oh ya juga ya. Ayo kita langsung ke atas. Oke. Aduh, udah jam berapa ini? Wah, udah jam 7 nih. Aku langsung siap-siapin makanan deh buat si Maxim. Kasihan dia mau pergi kerja. Kalau misalkan aku nggak buru-buru siapin makanan, nanti dia nggak sarapan pas berangkat kerja. Udah deh, aku mau langsung saja ke bawah memasak-masak ya kan? Let's go. Akhirnya masakannya udah kutaruh semua di sini. Eh, Kelly? Eh? Aksim Ayo dimakan dimakan mekan Oke oke oke oke Wah kamu nih rajin banget nih Kelly Iya dong yoi Kelly gitu loh Ayo dimakan dimakan mekan Oke oke oke Aku makan dulu ya Iya iya iya silakan. silakan makanannya mantep banget ini kelly yoi dong siapa dulu yang masak kelly gitu loh Oh iya ngomongin makanan kita kan udah menikah sekitar lima tahunnya kelly ya Iya emang kenapa tapi nih kita belum dapet anak gitu bingung juga gitu ya sabarin aja dong Maxim Iya sih sabar tapi ya mau gimana gitu anak nggak ada gitu aku kan pengen banget gitu ya sabar tenang aduh gimana ya pusing juga aku ya sama aku juga pusing anjay ya iya sih gimana ya cara dapat anak yang baik dan benar gitu loh kok kamu tanya aku aku juga nggak tahu iya juga sih aku tanya ke siapa dong loh mana aku tahu coba tanya ke teman-teman kamu gitu siapa tahu teman-teman kamu tahu ya juga ya udah deh aku langsung saja pergi ya pergi ke ya pergi kerja dong makanan udah habis aku langsung pergi kerja oke okay? oke oke dadah dadah hati-hati di -hati jalan ya siap aduh ya juga ya aku kepikiran juga ya aku udah lima tahun nikah tapi nggak dapat anak ya ah bingung banget aku udah oh, Nggak usah mikirin itu Aku mau beres-beres dulu nih Rumah kotor lagi Aku mau ngepel, mau nyuci ya. Pokoknya semuanya beres-beres rumah Let's go Aduh ini udah jam 10 malam si Maksim belum pulang-pulang nih Aduh gimana ini Eh itu siapa itu yang ngetok Kayaknya itu si Maksim Bentar, bentar, bentar, bentar, bentar, bentar. Bentar, sabar waktu coy Woi Ada apa? Eh, kok Maksim sama siapa ini? Gak ah, usah bawel kamu Udah, masuk aja eh, ini siapa? Udah, gak usah bawel Udah, kamu pergi aja Eh, bentar dulu dia siapa? Eh, gak usah bawel Masuk, masuk, masuk masuk. Eh, main pulang-pulang aja dia Dia siapa sih? Eh, gak usah bawel Masuk Kamu mau ngapain sih? Eh udah nggak ngapa-ngapain Anda masuk masuk masuk masuk Eh nggak jelas banget kamu nih Nggak nggak kasih tahu dia siapa Nggak nggak udah masuk Ih eh, santai aja kali Kenapa sih emosi mulu Eh udah masuk Nggak peduli dia siapa Dia dari mana Dia bagaimana Mau ngapain dia Serah Ah udah pusing aku ini Ah mabuk kayak kerjaannya Eh nggak suka, suka aku dong udah Masuk iya iya iya nih ayo kita masuk enggak kamu aja duluan aku mau santai di sini enggak nah, jelas sih makannya jangan mabuk mulu eh suka-suka aku dong aku yang mabuk kenapa kamu yang repot eh gimana sih kamu kamu yang gimana Mama aku di atas sini lah nggak jelas si Maxim tuh. Gila. Ayo nah, udah deh aku langsung tidur aja di sini. <tik> ah, jam berapa sih ini nih? Ah, udah jam 8. Waduh, si Maxim udah berangkat kerja belum ya? Udah, aku langsung ke bawah dulu. Aduh, kacau, kacau. Wah eh, dia belum bangun lagi eh eh, eh maksim maksim halo hei bangun bangun hei halo halo hei bangun eh apaan sih bangunin bangunin eh kerja kamu ah nggak usah kerja besok aku mau menikah lagi Ah, mau menikah lagi sama siapa sama yang tadi itu. ah yang tadi siapa yang kemarin maksudnya oh yang kemarin itu yang malam-malam iya kamu mau ninggalin aku enggak? aku enggak mau ninggalin kamu? Kok aku mau punya istri dua? Wah, jangan ini. Terus aku mau dikemanin. ya? Cuman dua emang nggak boleh. Yang enggak boleh dong, cukup satu aja. Enggak, enggak, enggak cukup satu mah. Pengen dua, pokoknya pengen dua loh. Kok seenaknya aja kamu ya? Enak dong. hahaha <laughs> Pokoknya mau dua, dua tuh mantap gitu serah kamu lah iyalah serah aku orang ini hidup-hidup aku ya kan udah aku mau langsung pergi kerja dulu eh jangan dulu mandi dulu gak usah mandi buat apa aku mau pergi dulu ya dadah iya dadah hati-hati jalan ya Ah, eh, gak jelas kamu hidupnya masa dia mau nikah lagi bagaimana ceritanya gitu ya kan ah bingung nih si Maxim nih aduh aduh besok lagi aduh terus aku diapain ini ya ah bingung banget aku ah usah mikirin dah aku mau beres-beres dulu rumah kotor nih ah maksim maksim ada-ada aja ya mudah-mudahan itu efek mabok ya omongannya nggak terbukti gitu udah mudah-mudahan aja gitu ya udah aku mau langsung kerja ya Eh, kamu mau ikut gak? Mau ikut kemana? Ya ikut ke pernikahan dong Eh, kamu beneran jadi? Bener dong, aku emang gak pernah bohong Waduh, gimana ini? Udah mau ikut gak? Ya ayo deh, ayo deh Ayo, ayo buru, buru, bro Aduh, beneran lagi dia nikah Waduh, kacau, kacau Oke, semuanya udah siap Oke ya, kita langsung mulai saja Saya nikahkan, Maxim dengan Caroline, sahnya semuanya ya Oh, tentu sah dong Walaupun si Maxim udah nikah Tapi kalau nikah lagi, beh, pokoknya ajib lah ya Betul nggak? Betul, betul, betul Pokoknya ajib lah pokoknya ya Yo, dong, mantap pokoknya Aduh, si Maxim kemana nih? Aku muter-muter nyariin dia Kenapa nggak ketemu-temu ya? Aduh, nih ambis nikah nih, pusing banget nih dia nih Ah, gak jelas, aku harus kemana ya? Aduh, pusing nih aku nyarinya Eh, Karolin Ada apa tuh? Kan kita udah nikah nih Yoi dong udah Tapi kamu udah nikah dua kali kan? Iya, emang kenapa? Ya gak apa-apa sih, nanya aja Mau kan? Ya mau dong, udah terjadi gitu Ya juga ya Oh iya, kita nih mau ngapain nih? Oh iya, kebetulan kamu nanya gitu udah kamu sekarang tidur aja Ya udah tidur aja Oke oke oke ini aku udah tidur Oke ya kita langsung mulai aja Ngapain? Udah diam aja Oke oke oke Satu dua tiga Prr. Oke udah udah udah dah ah Udah? Emang udah berapa jam ini? Bentar aku lihat jam dulu Wih udah tiga jam ah Tiga jam? Wih gila kok lama banget ya Yoi dong lama banget udah yuk kita langsung saja pulang ke rumah nanti takutnya Kelly nyariin gitu Kelly itu siapa lah Kelly itu istriku yang pertama oh gitu udah yuk kita langsung saja pulang yuk aku juga di sini nggak betah dingin soalnya oh gitu udah kita langsung saja sana yuk oke oke let's go